Perubahan arena terjadi dalam sepersekian detik. Intervensi Chen Zhen dan tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar juga menyebabkan semua orang terkejut. Chen Zhen berdiri di depan Lindong. Dia sedikit tidak senang ketika dia melihat tetua berpakaian abu-abu. Tempat ini adalah setelah semua wilayah Dao Sekte mereka. Tindakan oleh yang terakhir ini seolah-olah dia telah beralih dari tamu tuan rumah. Tua aula Chen Zen ini hanyalah pertandingan sparing. Bukankah murid Dao Sekte kamu sedikit terlalu kejam? Tetua berpakaian abu-abu menatap Lindong dengan dingin sebelum berbicara. Tinju dan kaki tidak memiliki mata, itu hanya biasa bagi seseorang untuk terluka ketika perdebatan. Selain itu, Lindong telah memberi Huo Zhen kesempatan untuk mengakui kekalahan sebelumnya. Namun, yang terakhir masih meluncurkan serangan diam-diam. Tindakan ini. Mungkin tetua Zeng harus mengajar dengan benar di masa depan. Chen Zhen berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi tetua berpakaian abu-abu segera berubah menjadi gelap dan tidak stabil ketika dia mendengar ini. Ketika kemarahan melonjak di matanya. Namun, dia sadar di mana tempat ini. Meskipun gua jurang besar mereka juga merupakan sekte super. Itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan sekte Dao. Pada saat ini, dia hanya bisa menekan amarah dalam dirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sejumlah murid gua jurang besar dengan cepat maju ke depan dan mendukung Huo Zen pergi. The Dao Sekte memang layak menjadi salah satu dari delapan sekte super. My Great precipis Cave mengakui kekalahan dalam pertandingan sparing ini. Jika kita memiliki kesempatan tahun depan, kita pasti akan datang lagi untuk tantangan gunung. Petik 2. Suasana hati dari tetua berpakaian abu-abu itu jelas sangat mengerikan setelah perdebatan berakhir dengan kekalahan. Dia tidak lagi memiliki pemikiran untuk terus tinggal. Yang dia lakukan adalah menangkupkan tangan ke arah Chen Zhen dan mengucapkan kata-kata sopan yang dangkal. Setelah itu, dia berbalik dan memimpin murid-murid gua jurang besar untuk pergi dengan sikap putus asa. Sikap mereka benar-benar berbeda dari kesombongan yang mereka miliki ketika mereka tiba. Lindong menyaksikan kelompok sedih dari gua jurang besar dan tanpa sadar mengangkat bahu. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang sorakan meletus dari sekitar. Anak kecil. Kamu harus pamer lagi. Chen Zhen menyaksikan murid-murid Daosek yang bersemangat. Dan tidak bisa menahan diri untuk memuji Lindong. Kamu telah melakukannya dengan baik kali ini. Orang-orang itu dari gua tebing besar terus berusaha menemukan celah dan mendapatkan keuntungan. Kali ini, mereka datang untuk mengeluarkan tantangan gunung ketika murid-murid yang luar biasa dari empat aula kami melakukan retret. Jika kamu tidak melakukan intervensi, kemungkinan mereka benar-benar akan berhasil hari ini. Petik 2. Trik seperti itu hampir tidak berguna. Lindong menggelengkan kepalanya. Reputasi sekte tidak diperjuangkan melalui taktik semacam itu. Kata-kata ini mungkin benar tetapi jika berita menyebar. Pada akhirnya tidak akan baik untuk reputasi dao sek kita. Chen Zhen mengangguk. Matanya menyapu tubuh Lindong saat dia tersenyum berkata. Ini akan segera menjadi kompetisi hall." Siau-siau. Xiao Xiao. King Ye, dan yang lainnya memanfaatkan sepenuhnya waktu untuk melakukan retret. Di sisi lain. Kamu adalah orang yang paling santai. Sekarang setelah kamu mendapatkan Kitab Suci Kesedihan Besar, aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja jika kamu gagal mendapatkan hasil yang baik selama kompetisi aula. Petik 2. Itu hanya judul kosong. Apakah Paman Guru sangat peduli tentang hal ini? Lindong menyeringai saat dia bertanya. Omong kosong apa, aku telah menunggu bertahun-tahun sampai Kitab Suci Kesedihan Besar muncul. Aula Desolate aku akhirnya memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana aku bisa dengan mudah melepaskannya? Chen Zen tersenyum-tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Kakak senior Xiao Xiao dan yang lainnya tidak mudah dihadapi. Kata Lindong. Ya, Chen Zen mengangguk. Dia berbicara sedikit lebih lama dengan Lin Dong sebelum pergi dengan Wu Dao dengan bangga. Orang bisa mengatakan bahwa tindakan Lindung mengalahkan gua jurang besar kali ini telah memberi mereka beberapa wajah. Setelah semua, Lindung adalah murid Aula Desolate mereka. Setelah Chen Zhen dan Wu Dao pergi, murid-murid Dao Sekte sekitarnya segera melonjak seperti banjir. Mata mereka yang penuh gairah menyebabkan Lindung merinding. Hei, terima kasih. Sebuah tangan halus dari kerumunan menepuk bahu Lindong. Yang terakhir memutar kepalanya dan melihat wanita muda itu, yang sekali lagi mengikat rambut hitamnya yang tersebar menjadi kuncir hitam. Ying Huan-Huan tersenyum saat dia menatap Lindong. Mata besarnya memang mengandung rasa terima kasih. Jika Lindong tidak melakukan intervensi kali ini, kemungkinan dia harus menghadapi Chen Zhen. Dari kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir, Tampaknya dia hanya akan memiliki peluang kemenangan 50% bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Mengingat karakternya, tidak ada yang tahu seberapa mengerikan dia akan merasa jika dia akhirnya kehilangan dan merusak reputasi Dao Sekte. Aku juga seorang murid dari Sekte Dao. Lin Dong tertawa lembut, mata besar Ying Huan-Huan meliriknya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sedikit tidak puas dengan jawaban ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, karena penampilanmu cukup bagus. Aku akan mengingatkanmu dengan ramah bahwa Ye King dan Muli saat ini berusaha untuk mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Jika mereka berhasil, kemungkinan kesulitan menaikkan peringkat Aula Desolate selama kompetisi Aula ini akan sangat meningkat. Petik 2. Lin Dong terkejut sesaat. Segera. Dia tersenyum dan mengangguk. Ye King dan Muli masing-masing adalah murid terkuat dari Aula Bumi dan Aula Banjir. Tidak mengherankan bahwa mereka memiliki kualifikasi untuk mencoba tahap 9 Yuan Nirvana. Setelah Ying Huan, -huan memberikan pengingat ini kepada Lindong, dia mengayunkan ekor kudanya. Berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Sosok beloknya yang cantik menarik cukup banyak tatapan dari para murid Daosek di sekitarnya. Lindung menyaksikan sosok Ying Huan-Huan yang bebas dan mudah dan juga tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah para murid Dao Sekte di sekitarnya sebelum pergi dengan Mo Ling. Pada hari-hari berikutnya, masalah Lindung mengalahkan gua jurang besar dengan cepat menyebar dalam Sekte Dao. Ini menyebabkan keributan yang cukup besar lagi. Namun, hampir semua murid Dao Sekte merasa bahwa mereka merasakan kebebasan. Lagi pula, Para murid gua jurang besar telah bertindak cukup angkuh ketika mereka tiba, menyebabkan seseorang merasa marah hanya dengan melihat mereka. Dalam situasi seperti itu, Lindung telah melakukan intervensi pada akhirnya, membalikkan situasi dan menggagalkan rencana gua tebing besar. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan banyak murid sekte dao mengeluarkan pujian terus-menerus, dan beberapa tangisan penyembahan bahkan muncul di antara empat aula. Tanpa disadari. Reputasi Lindung di antara murid-murid Dao Sekte secara bertahap melonjak. Itu bahkan menunjukkan tanda-tanda hampir sebanding dengan Ying Xiao Xiao, Ye Qing dan Muli, yang adalah murid terbaik dengan pengalaman hebat. Pada saat ini, ada kemungkinan bahwa tidak ada yang akan berpikir bahwa Lindung tidak berpengalaman dan kurang reputasi. Selain itu, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai murid baru yang telah bergabung dengan Dao Sekte selama kurang dari satu tahun. Lindung mengandalkan kemampuannya sendiri untuk benar-benar mendapatkan pijakan yang stabil di Dao Sekte, yang dipenuhi dengan bakat. Setelah tantangan gunung, hari-hari Lindung sekali lagi kembali normal. Ketika hari-hari yang membosankan dan biasa ini berlalu, hari aula kompetisi mendekat. Suasana di dalam seluruh Dao Sekte tumbuh semakin eksplosif. Semua murid menggosok tangan mereka bersama dan menunggu acara terhebat tahun ini. Seorang pria muda duduk di atas batu yang menonjol dari tepi gunung di dalam Sekte Dao. Sebuah platform besar tergeletak di bawah. Ada cukup banyak murid Dao Sekte berkumpul di sana untuk berlatih dan bertanding. Dan suasana agak hidup. Mata lindung sedikit linglung saat dia diam-diam menonton platform. Hampir setahun telah berlalu sejak dia tiba di Dao Sek. Dia bertanya-tanya bagaimana keluarganya sekarang. Sangat mungkin bahwa apa yang prestasinya harus menjamin kehidupan yang stabil dan damai untuk ayahnya dan sisanya di kekaisaran yang besar. King Tan, aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis itu. Pikiran Lindong berubah dan seorang gadis oval wajah cantik dan menggemaskan muncul dalam benaknya. Ketika sudut mulut Lindong tanpa sadar terangkat untuk membentuk busur yang sangat lembut. Tersenyum sedemikian rupa. Apa yang kamu pikirkan? Sementara Lindong tenggelam dalam ingatannya, tawa yang indah tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan dia pulih kembali. Dia berbalik dan melihat Ying Huan Huan dalam pakaian berwarna terang berdiri dengan elegan di sisinya. Pada saat ini, Ying Huan Huan menoleh sedikit untuk menonton Lindong. Sinar matahari menembus melalui cabang-cabang pohon dan tersebar ke bawah. Menyebabkan mata besar yang awalnya cerah dan cantik dari wanita muda itu diwarnai dengan cahaya lembut. Membuatnya tampak sangat cantik. Aku sedang berpikir tentang taruhan di antara kami. Lindong malas menggeliat sambil berkata menggoda. Ying Huan-Huan, yang awalnya ingin mengolok-olok Lindong, segera memutar matanya yang besar setelah mendengar kata-kata ini. Kakinya juga diam-diam, mundur selangkah. Sepertinya seseorang benar-benar berniat untuk berpura-pura tidak tahu dan kembali pada kata-katanya. Lindung tersenyum sedikit dan berkata. Wajah Ying huan, huan memerah. Dia segera mengertakkan gigi peraknya dan berkata. Siapa yang akan kembali pada kata-katanya? Wanita ini akan menghapus semua hutang di antara kita hari ini. Katakan padaku. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Petik 2 saat dia menatap ekspresi di wajah Ying Huan-Huan yang telah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin, Lindung merasa seperti tertawa. Namun, dia menanggungnya. Dia tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, tatapannya mulai perlahan menyapu sosok indah dan cantik Ying Huan-Huan. Wajah cantik Ying Huan-Huan secara bertahap berubah merah di bawah sikap tak kenal takut di mana Lindung menyapu matanya. Itu karena malu. Namun, wanita muda ini. Yang dipenuhi dengan pikiran aneh. Bukan orang biasa. Setelah wajahnya memerah sesaat. Matanya yang besar tiba-tiba menyipit seperti kucing. Segera. Dia mengulurkan tangannya dan jimat batu giok emas gelap muncul. Cari halusnya bermain dengan batu giok. Setelah itu. Ying Huan Huan mengungkapkan senyum memikat pada lindong. Hal ini dapat mengirimkan apapun yang diucapkan di sini kepada ayah aku. Karena itu. Kamu harus berhati-hati ketika berbicara. Ekspresi Lindung membeku sejenak. Setelah itu, dia berkata dengan kejam. Anggap dirimu jahat. Meskipun Lindung jarang takut pada apapun, ia masih memiliki rasa hormat dan ketakutan terhadap Tuan Sekte Dao, yang juga saat ini salah satu ahli top di wilayah Suan Timur. Karena itu, bahkan dengan karakternya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang berani seperti menggoda putri orang itu di depannya. Ying Huan Huan menyaksikan Lindung menyusut kembali. Baru saat itu, dia dengan penuh kemenangan melambaikan batu giok di tangannya dan menyimpannya. Lindung tak berdaya menoleh. Dia mengarahkan pandangannya ke arah platform di bawah ini. Segera setelah itu, dia menghirup angin yang harum. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa Ying Huan Huan sudah duduk di sampingnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan Zamrud Sitar muncul dengan cepat. Asteris hu asteris. Agar kamu tidak mengatakan bahwa aku tidak menepati janjiku. Aku akan memainkan lagu untukmu. Selain ayah dan kakak, tidak ada seorang pun di Dao Sekte yang memiliki hak istimewa seperti itu. Wanita muda itu memiringkan kepalanya. Menatap dan lindung dan berkata dengan senyum lembut. Lindung terkejut sesaat. Dia baru saja akan berbicara ketika wanita muda yang sempurna dan lembut itu mendarat di sitar. Sesaat kemudian, suara lembut yang mirip dengan suara alam perlahan-lahan menyebar. Banyak teknik yang Ying Huan-Huan telah berlatih adalah semua serangan gelombang sonik. Oleh karena itu, permainan sitarnya telah mencapai puncak. Selain itu, musik sitarnya memiliki beberapa fluktuasi aneh yang menyertainya. Tampaknya dapat menembus ke dalam pikiran seseorang sedikit demi sedikit dan menetap di bagian terdalam jiwa seseorang. Mata lindung tidak bisa membantu tetapi perlahan menutup ketika musik sitar merdu ini terdengar. Tubuhnya yang awalnya tegang juga benar-benar santai pada saat ini. Pada saat ini, pertahanan di seluruh tubuhnya kemungkinan paling lemah selama bertahun-tahun pelatihannya. Ying Huan-Huan sesekali memiringkan kepalanya sedikit dan memperhatikan pemuda itu. Yang sekarang tertidur lelap dan kehilangan semua pertahanannya. Kelembutan muncul di matanya yang cantik. Di celah gunung itu, dia menyadari betapa berhati-hati pria ini memperlakukan dunia. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tidur nyenyak dan bersantai seperti anak kecil. Perasaan semacam ini cukup baik. Wanita muda itu tersenyum sedikit. Ing huan huan merasakannya ketika lindung tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya yang tak berdaya. Tubuh mantan sekali lagi menjadi tegang dalam sekejap. Semua pertahanan dan kehati-hatian juga tiba-tiba kembali. Lindong meregangkan malas. Karena perasaan menyegarkan tersebar dari dalam tubuhnya. Dia tidak merasa seperti ini selama bertahun-tahun. Terima kasih, Lindong menoleh. Dia memandang wanita muda itu. Yang dengan lembut meletakkan Zamrud sitar di kakinya. Pada saat ini, dia tersenyum manis. Senyumnya jelas dan cerah. Dan sepertinya mampu memurnikan seseorang. Gunung. Batu hijau. Wanita muda. Kecapi. Mata lindung terkulai lembut saat dia menangkap pemandangan indah ini di dalam hatinya. Dia sadar bahwa dia mungkin melupakan banyak hal di masa depan. Namun, terlepas dari apa yang terjadi, pemandangan di depannya ini akan diingat dengan jelas olehnya di dalam hatinya. Meskipun lagu aku memiliki efek yang mempesona, itu tidak akan berpengaruh jika kamu memiliki niat untuk mempertahankannya. Ying Huan Huan tertawa. Setelah suaranya memudar, Ying Huan Huan memeluk sitar dan berdiri dengan goyah. Dia dengan lembut meregangkan pinggangnya. Dia benar-benar menampilkan sosok lembutnya dan baru saja akan berbicara ketika gangguan muncul dari platform di bawah ini. Segera, alisnya yang berwarna cerah dirajut menjadi satu. Pandangannya mengikuti sumber gangguan dan melirik. Segera setelah itu, Lindong melihat wajah wanita muda itu tiba-tiba menjadi suram. Di dalam tatapan itu ada sedikit kekhawatiran. Lindong tertegun sejenak karena perubahan ekspresi Ying Huan-Huan. Setelah itu, dia juga beralih ke sumber gangguan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah.